sahabat berdiri semuanya sahabat Jedor Mania Indonesia kembali lagi dengan saya Mas Gendron salam jatah salam olahraga -olah, salam Jedor Mania Indonesia mantap oke eh, di sini di Gendron Jaya Spot tokoh senapan angin terlengkap kali ini saya akan mengasih satu senapan predator Semi CNC Dan senapan angin Predator bocap 500 cc Oke Sebelum ke Pembahasannya, jangan lupa Like, comment, share dan subscribe ya tentunya Biar menambah semangat Dan juga menambah Apa namanya Menambah saudara lah. Oke kita Mulai Dengan bacaan bismillah Kayak kita mulai dengan ini di depan saja. Di sini terdapat tutup lalas dan juga drat untuk padam. Senapan angin ini di dalam pembelian itu mendapatkan bonus padam yang menggunakan OD 38. Selain itu Selain OD 38, anda juga bisa menggunakan padam yang OD 32, OD 28, jadi cocok semua dengan gelat senapan angin predator yang dimiliki. Dan untuk selain itu, ini ada selabong lalas, berguna untuk menutupi lalas di kondisi kondisi hujan biar lalasnya itu enggak cepat naik atau niang ini selobong lalasnya menggunakan OD22 selobongnya panjangnya ini menggunakan 60 cm dan lalasnya juga menggunakan lalas baja ALU 12, OD 14 dan panjangnya 65 cm dan ini bukan lalas baja Sembalangan ya karena di Genda jaspot kami ini mengutamakan kualitas jadinya laras bajanya saya gunakan laras baja pilihan yang sekelas dengan laras Polymac. Oke, dari larasnya tersebut itu pasti enggak akan dilakukan lagi akurasinya yang sangat mantap dan untuk pembelian senapan ini tak kasih akurasi video mau di taruh di YouTube ataupun langsung dikirim ke WA juga bisa langsung saja hubungi nomornya Oke kita lanjut lagi bagian tabungnya tabungnya ini menggunakan tabung bocap 500cc ini tabungnya ketebalannya 4 mm dan kapasitas tabung 2700 PSI itu kalau dibandingkan dengan bentuk itu sangat banyak sekali karena kapasitas bentuk cuma 300 PSI jadinya 10 kali lipat lebih banyak Oke dan untuk di sini kami juga setekan cincin larasnya agar kalau menembak itu tidak goyang akurasinya ataupun saat jatuh larasnya tetap aman dan sudah terdapat bautnya di bawah sini jadi bisa dikencangin kalau mau apa mengkel-mengkel tinggal dikendorin saja langsung dan kita lanjut bagian sini nah. Senapan angin ini dilengkapi dengan pengisian mini coupler dan tentunya tinggal colok untuk pompanya kami juga sediakan pompanya nanti ada di sini saya edit sendiri ya nanti pompanya dari harga 500 sampai pompa besar juga ada ini cocok semua dari pompa kecil sampai pompa besar ataupun scuba juga cocok dan selain untuk pengisian, kami juga melengkapi dengan manometer Yaitu masih menggunakan manometer andalan yang bermakbul Karena manometer tersebut itu awet, kuat, dan tahan lama Jadinya aman sekali, bila Anda berburu di hutan, mau seharian Manometer tetap aman, tetap terjamin, dan juga anginnya nggak akan bocor Oke, okay, kita lanjut lagi di bagian sini. Depan ini terdapat extension valve. Apa sih itu extension valve? Extension valve adalah penutup valve bagian depan yang menggunakan warna dasar silver ini, ya, atau abu-abu. Oke, okay, dan kita lanjut lagi bagian bawahnya sini untuk penggunaan pipot atau tripod bisa langsung dipasang di sini karena kami juga sudah menggunakan Rail pipot dan tripod di bawah sini jadinya tinggal pasang tinggal jedor dan untuk chambernya sendiri senapan angin bocap 500cc ini menggunakan chamber dual seri 7 dan ini dinyatakan semi CNC karena pembuatannya luar ini menggunakan CNC dan sayang sekali dan dalamannya itu belum CNC apa sih itu CNC CNC adalah pembuatan senapan angin lewat komputer jadi desainnya lebih halus grafisnya lebih halus dan juga kualitas makin oke okay. dan untuk disini kami juga sediakan tempat single shot serta magazin. Yang nggak bisa pakai magazin bisa dikasih single shoot saja. Dan untuk bonus magazinnya tak kasih yang isi 14 pelu atau 14 kon. Jadinya kalau yang minta isi 14 bisa ada juga yang magazin janji hanya tambah rp ribu saja untuk yang magazine CNC, dan untuk oil mounting atasnya sini, itu menggunakan oil mounting OD13, cocok untuk semua jenis teleskop, contohnya yang kami sedia adalah tele, teleskop basnel, teleskop jeniper, teleskop, apa namanya, spek, Teleskop Discovery, Markle, dan semuanya itu cocok Jadi kalau untuk masalah teleskop langsung saja hubungi nomornya di bawah ini saya sediakan Yaitu honornya cuma saya sendiri dan kebetulan channel ini juga channel saya sendiri jadi yang edit saya, yang masyarakat saya, dan yang menerima pesanan juga saya. Yang making? Yang making juga saya. Yang kirim? Yang kirim saya. Yang, yang kirim saya, tapi saya cuma miscolpos. <laughs> Oke, okay. dan untuk yang ketinggian pakai mounting atas ini, itu caranya mudah banget, tinggal ke warung saja, beli kunci L dan ini dicopot nah, modal dikit lah masa minjem <laughs> oke dicopot lalu telurnya kita di bawah sini makin oke okay juga dan untuk tarikannya enggak nggak usah ditanyakan lagi menggunakan tali kan sudah okay. lebar enteng sekali ini nah. dan untuk cancel kokangnya seperti biasa, saya sediakan di sebelah kiri. Kenapa kok seperti itu? Karena ikan kami selalu di sebelah kanan. Maka kalau cancel kokannya di kanan, itu bisa mengakibatkan benturan sama ini, sama seat lever lainnya. Atau enggak itu apa, kalau mengancel itu nanti sulit, karena benturan dengan seat lever, jadinya, Anda juga ribet. Jadinya saya kasih di sebelah kiri dan untuk triggernya kami sudah menggunakan trigger match nah. dan juga di sini ada setelan picunya, tinggal didorong ke kanan kunci didorong ke kiri nembak oke okay, mantap guys senapan angin bocap 500 cc ini juga bisa untuk big game ataupun small game dianggap Nggak tahu bikin itu apa, bikin itu untuk berburu yang berkaki empat seperti babi dan lain-lainnya Dan untuk small game, itu berburu yang kecil-kecil contohnya seperti tupai, burung, dan lain-lain Dan selain itu, cara untuk big sangat mudah sekali ini terdapat setelan powernya Untuk bikin senapan angin ini Setelan powernya hanya diputar ke kanan saja Sampai mentok Emang anginnya agak boros Karena senapan angin ini juga Menggunakan dorongan angin yang sangat kuat Maka bisa untuk bikin Dan untuk small game juga berlawanan Tinggal diputar ke kiri Mantap Oke okay. Dan untuk senapan angin ini juga menggunakan popor segitiga hmm. Ini bisa berubah kayak gini Ataupun kayak gini Mantap sekali kan Dan untuk harga senapan angin bocap 500 cc ini Harganya cuma 4.500 dan khusus yang beli hari ini harga cuma juta ribu rupiah sudah termasuk bonus-bonusnya atau pembelian fullset nanti saya letakkan di sebelah kanan dan kiri mau yang mana nanti saya edit sendiri tinggal langsung saja hubungi adminnya oke okay. dan pengumuman untuk sepuluh so, subscriber nanti ada giveaway teleskop yang akan dikasih sama bosnya, mantap <laughs> oke okay. itulah review kali ini kalau yang minat silakan hubungi saja tanyakan harganya dan spesifikasinya yang sangat lengkap silahkan ditanyakan dan kalau Anda matanya apa namanya? melihat ke sini. Nah, ini saya kasih tahu. Sekalian ya. Di, di kiri saya ini terdapat senapan RPK 500cc harganya cuma rp rupiah Silakan dihubungi langsung. Dan sebelah kanan ini ada Moser OD 32. Silakan langsung saja dihubungi dan untuk pembeliannya tak kasih dua sistem. Yang pertama sistem COD, syaratnya mudah sekali, cukup foto KTP sesuai dengan alamat rumah nanti akan kami kirim barangnya dan untuk yang nggak bisa fotokalit sesuai alamat rumah mohon maaf kami kenakan DP terlebih dahulu karena untuk tanda jadi keseriusan Anda untuk membeli senapan dan untuk sistem yang kedua kami sudah menggunakan sistem transfer yaitu ada empat nomor rekening yang kami sediakan ada Mandiwi, BRI BCA dan BSI yaitu nama keningnya 4 di atas ini dan hanya satu nama yaitu atas nama Abdullah selain itu jangan ditabrak karena kami sudah menemukan pelanggan yang pernah ketipu nah, ngakunya sebagai keponakannya bos Oke sekian dari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam olahraga, salam sedon mania Indonesia.